Hey guys, welcome back to Mugged Watch YouTube channel Destinasi review jam tangan terpanas buat pertimbanganmu nambah koleksi dengan cerdas Oh iya, yeah, tonton sampai habis ya pak Karena Minwatch mau bagi-bagi jam tangan gratis lagi di akhir video ini Nah, kapan hari Minwatch sudah bahas ya tentang Alexander Christie AC6650 Yang hadir eksklusif hanya di jamtangan.com Nah ternyata nggak cuma satu seri pak. Tapi ada dua seri sekaligus. Sekarang giliran kita bahas Alexander Christie tipe AC6614, yang katanya sih nggak kalah keren. Ini nih yang bikin spesial. Sama seperti AC6650, jam tangan ini juga didukung quartz Movement yang terjamin kualitasnya. Ada date window di posisi pukul 4 Terus daya tarik lainnya Ada di bentuk case-nya itu sendiri pak Sehingga kesan maskulinnya dapat banget Jadi langsung kelihatan mewah Dan alasan yang terakhir kenapa jam tangan ini istimewa Ya jelas karena cuma ada di jamtangan.com Serius pak, nggak ada di tempat lain AC6614 MCR ini Dibuat untuk menandai persahabatan Alexander Christie dan jamtangan.com Juga bentuk komitmen buat selalu kasih yang terbaik bagi watch enthusiast di indonesia lalu sekeren apa sih spesifikasinya langsung aja kita kupas tuntas diameter case nya 41 mm lock to lock 51 mm lock width 24 mm case material stainless steel strap material silicone strap Glass Material, Mineral Glass Jam tangan ini juga didukung quartz movement kaliber YM92 Water resistance hingga 50 meter Dan fitur chronograph dan date window Dialnya didesain multi-layer sehingga tampak kompleks namun tetap mudah dibaca Layer dalamnya berbentuk bulat dengan tiga sub-dial dan date window Terus layer luarnya bermotif sarang lebah yang unik, keren banget ya Pak? Penuh gaya dan siap bikin penampilanmu lebih wah. Total ada empat pilihan warna yang eksklusif di jamtangan.com. Tipe AC6614 MC RIPBA. Tipe AC6614 MC RIPBARE. Tipe AC6614 MC RIPREBA dan tipe AC 6614 MC RBR BARG. Nah, pasti udah pada gak sabar ya nungguin kejutan dari Minwatch. Here you go. Dua jam tangan AC eksklusif yang barusan kita review bakal kita lempar buat giveaway. Dua jam tangan sekaligus untuk dua pemenang. Siapa yang bakal beruntung memenangkan AC 6650 dan AC 6614? Gini cara ikutannya pertama wajib subscribe channel ini dua like video ini tiga jawab di komen pertanyaan ini ada berapa varian warna AC6614 jangan lupa cantumin akun instagram kalian biar gampang kita kontak pemenangnya bakal kita umumkan nanti pada tanggal 3 Maret 2023 udah deh soal harga Alexander Christie AC6614 cukup ramah di kantong untuk ukuran koleksi eksklusif Cukup modal sejutaan aja, bapak udah bisa bawa pulang jam ganteng ini. Worth it banget sama desain berkelasnya, fitur, movement andalan, dan eksklusivitasnya. Bisa banget buat self-reward dan bahan flexing di awal tahun. Yang udah kena racun langsung pantau AC6614 sekarang di website, aplikasi, atau datang langsung ke offline store jamtangan.com terdekat.